yang ketiga mengakui bahwa Isa mati di palang salib Ketiga-tiga ini dibantah oleh Al-Quran Bahwa Isa anak Tuhan dibantah Lakad Kapirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan Tentang Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember dibantah Ketika Maryam memegang Isa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 itu murni diambil oleh Kaisar Gregorius, yang diambilnya ke Vatikan menjadi Gregorian kalender. Jadi kita menyatakan tahun baru, betul tahun baru, tapi tahun baru Romawi. Tahun baru Romawi, jangan kaitkan kepada Isa, ada dia masih terkait. Adapun tahun baru Jepang, tak ada terkait dengan Akidah. Nah ini tahun kalender yang baru.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 itu saja. Adapun, nanti Ustadz malam tahun baru apakah buat muhasabah di masjid? Nda, saya berangkat dua puluh delapan, umroh maka tahun baru di Madinah. Tahun lalu juga begitu. Tapi tahun sebelumnya dibuat acara muhasabah. Allah malam.